Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar TBS Sawit Provinsi Kalimantan Timur, (Kaltim) untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode II Juni tahun 2022, 16-30 Juni tahun 2022, menetapkan harga sawit umur lebih besar dari 10 tahun Rp2.818,85 per kilo, yang ditetapkan pada Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022. Berikut harga sawit Kalimantan Timur dari penelusuran info sawit sesuai dari surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, sawit umur 3 tahun 2070,34 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2209,97 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2221,50 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2244,99 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2258,25 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2275,42 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2321,89 rupiah per kilo dan sawit umur lebih besar dari 10 tahun 2349,28 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp10.671,79 per kilo dan harga kernel Rp6.582,58 per kilo dengan indeks K88,25%. Sekian harga sawit untuk tanggal 1 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.